kita kuya lagi deh. apa? Bang Hai, buka buka Hah? Buka bang? Oh, jadinya, Tolonglah dulu. Oh, Pikir rumah Kak ban. buka radio boleh Oh ma, apa? aku aku di, ke Eh, hey, bang Abla ya, baru pulang dari Jakarta ya, ya bang Malam baru pulang dari Jakarta nih, Jadi gimana sama kak Intan? Saya nggak punya perasaan dan hubungan sama dia, nggak pernah pacaran, karena dia nggak mau sama saya, saya tinggalin aja. Terus bang Abla sekarang mau kemana? Ya, Tunggu mana, Abla? Sebenarnya saya mau jumpa sama tunggumu. Oh, mau jumpa sama Tung Kumun. Untuk uh, radio berduaan dulu. Oh, iya, iya. Ya. Jadi bang Apa untuk apa, mau jumpa sama Tung Kumun? Minta um, kerja balik sama Tung Kumun. Oh, gitu ya. Ya. Hmm, uh, lepas Saya minta izin dulu, ya. Oh, boleh, bang. Dah. Ya. Eh, bang, boy. Sama dulu. Ya, oh, bang. nak ajar, adik? Enggak tak, bang. Lagi tunggu kawan ni, mau jalan-jalan. Itulah dari tadi tunggu enggak sampai-sampai Kakak tuh Kak Intan. Oh, kalau enggak sampai. Ah, naik sama aku aja Adik, kita jalan-jalan. Oh iya, boleh juga, Bang. Boleh. Sudah ya, boleh. Yuk, naik aja. Enggak apa-apa. nah, itu cuma bang, kuya bang, lagi tuh bang, jadi mau nggak bakalan kemana? apa, deh? nih, Ya, kering Kita nggak sama, bang. sama kali nyok aja? Bisa bang, kita kan beda arah. Beda arah, Tengah Abang ya? Ya Oh.. Pada saatnya seperti itu Pernah Abang abangku lagi pengguna Oh ini ya? kira-kira Abang duduk? Siapa nih? Bajar Abang? Oh.. Manyo yang.. Boleh kenalkan nama? Oh.. Kalau Abang biasa dipanggil bangga di sini Bang Tomas Tinggalnya adik di mana? Di sini.. Di sini? Di sini? Oh, kalau abang di situ. Uh, berarti kita tetap enggak berdekatan ya. Ah, <pastu> uh, dan kenapa enggak bilang dari dulu? Danke uno. Come veno. Hmm. Like in, well. right. Oh, oh main nak turun. Oh, main nak turun ni bang. Oh, main nak turun. Oh, kena kutu pun tu. Yang bunuh pula. Nak naik dong. Taruh yin tayang milik. Kau napa tanya. kalau punya dulu. Oh, motor dia. Motor aku sura sendiri dek. Burung par dia Oh, mantap. Besok-besok kita ketemu lagi ya. Burung par Oh, mantap. Abikai ba. Betakru aku buka baru. Inda buka. Hibang radio, lepon model radio. Hai bang. Tut belek kena orang bang. Radio piga oh makapetit bebe ta puo ko hayo. Ko hayo ko kuat le ara han to to le o yo. Pa han bang meko yo. Tak ka ban celah to ninganya. Duduk di nale ja. Duduk ni jaga. Eh. Bulau. Ki ban punan nupukan ri ri melam. Hai ko rodo dikuru no mo. Lima Oh, makapres ngan pinahana totroh le. Ho bikai ja tane Pak bestana urung Tang naru ka ubat di Pak Thago je bang bae le dia bukan munung macam nak tu nak balik ron radio lagu ke urung ka radio dun pura pura leh tu, kah ya, anak pura pura tak pu, tapi kena makau ba, kah mesti tau ba, ubat? kita kena orang orang kah ni uye kunci kunci, kah buat kunci, kah kah mesti nak kah kuih lah, kah ni nak jadi kuih belah kah orang buat, kah kah mesti ada sampo. Oh, kah kah dia ramahan, kah ramahan, kah tidak udah leh, tidak udah leh. kenapa? Oh, ah? oh jangan dekat dekat, dek jangan pegang pegang, Perah, pokoknya perah sekali ini, berasnya kenapa? tahu nanti suami adik suami adik? Jadi adik belum punya suami? Belum berkeluarga juga? Iya, belum. Adik belum nikah. Oh, sama seperti abang. Tapi nah. uh, yang tadi itu siapa? Yang diketi-keti? Abang tadi itu. Iya. Itu teman. Teman? Iya. Oh, kawan maksudnya? Iya, teman. Oh, apa juga abang dengar adiknya, istri abang itu? Udah, itu mah benar. Kalau ku tahu kubu-kubu dia, inilah sakit hati sampai ke jantung. Yang mana okelah oh, tadi kolom ada dua uh, <tuk tangan> <tuk tangan> Oh, saya ingat Irwan kau yang empat. Apa ini? Pecah-pecah oh. no, ada ke kapalau? Bunda ya? Yeah. bunda. Pandai pecah lombor ada bunda. Ini akan pecah oh, kumuh. Aku pikir pecah ada ke? Oh, Kenapa ada naraseki lawiknya? Tidak, oh, bunda. Pakai lawiknya dia rumah leh. Kamu dia ajak bunda? Tidak. Saya berosak. Berosak air padang ini. Ajak dengan orang lain. Tidak, so, ya, bunda. Kadang-kadang lagi. Oh, muda, bunda. Saya kadang. Duduk-duduk-duduk. Mudah. Ya ada Kembali datin komo ana baue padan ke buka obat sandega lagu obat ke mekat lagenye nyang ke ka sagup nak setak ju dik mulai ai ka aku yung pungan long yak gede bakanduri pesta ang ya itu epak pak obat di padan ke buka obat sudah kasih barang nak aja mah aya yoga buden nah nan ja abun nah nan buga ba lum hai wan nak e buga radio juga ma aya kak suri jauh rumah anak laki ata got nyang kala bugala radio kak sur kalhu oh mari pensilnya ko pui peduai no le lo tendi minak kena om jo ata hale ata kak suri le hai pui do wale tapi Hana perempuan dewa, hide dewa, hidup dewa, hide dewa. Hai, bang tunang ibu anak dewa. Ai, bantolak, gok yang senile nih. Tahu? Ya, Memang <t��> kan ada tujuh orang. Si jok jawab lang dia. Kita kenal. Hei nak aku pegar radio kok, Kam? Kam gok yang kan dari rumah kita minta dong jaga ya arisan. Tahu tahu hang kita minta. Kam bang tidak. Kam kau berdua ni ada kau berhijilah. Kam berhijilah. Kam jangan makan lagi jauhnya. Tapi ada gok peraya peraya pelihunya. Ii, dibaya untuk banyak <tangan> di tidak, saya pegang barung. Kalian, baiklah. Kau betul baru perumah orang tu. Pernah perumah orang nyambi baru merempuk dengan je. Ya, kau sakit hati aku. Kau pun kata yang pengek itu. Mereka nak duduk dengan je. Dia nak duduk dengan je. Kau bagaimana sama dengan orang tu. Hal pun perkara masalah bajik. Ini macam perkara baru. Sebab tu apa yang sama cik bajik. Sama dengan orang Walaupun sama kan, bajik murah. Oh, bagaimana pegang murah. Kau sakit hati aku. Iron aku pak kap dau bajai. Punang no, duai deh. Oh hai ku taja kete ku baka pak bajai dau murah. Pak ada pun bajai dau murah. Hai punyih hana dupu bajai dau murah. Iron payang tapai bajai. Iron nak eh, tapai bajai. Pati iron nah, hante pang nyo ngam gaji hijau bajai yang eh, tapai. Poka jino bai samo dawah ade, muka ramat hana bajai. Nyo jenak ku nak pega radio, pak so je dah pega. Menyan malam talah, baka hantan nyo muno. Radio. radio Migo pun radio biasa Hai, radio yang biasa aku dengar uh, Biasa hantum tengok, aku high time malam aku dengar radio yang Okan oh, ke Radio Migo Nginya Radio Migo Lepas kena balok jilung peguh Nampak bakit tak pek-pek Jika biasa lagi ada peguh Bersama-sama tahu nengkah abah ke betul-betul peguh Radio ku? Hai, radio yang biasa aku tengok Oh minyak, radionya? Tidak, radio nya dek bak aku lepas ke dek Oh, bak kumun je di jik Hai, aku hanya ke bagi radio kau ni Oh, minyak tak lagi yang payah pujat lejuh Kan saya minyak ada udek ku radio Boleh jatuh bode? Boleh mena anda pegang. mentang menta anda Boleh dawak mega dengan drone. Ko hai boleh. Hai kecak. Ya aku ada sekali. Mama nyole kasih radio dawak ambu mung waja ile. Mama ana ya. Got nyole kasur dari itu ke, koknya yang yang pegak tanya yang urusan. Eh hai challenge. Bahaba, Assur. Ana ilo ngaja rumah ro nuno, betulan merempak ro nyo pak radio teman. Kalu radio nyo. Kalu nyo pak radio belong jo. Beklah nyo belo batengkumun heh nyo padanyo. Nyo nyempat Alhamdulillah ala. Ai kasur nyo kalu ku terima. radio ro be nyo mele menyobarang kapu yang rela habo. Urumah sahabat tengkumun lapak-lapak ka jo pulang hanai pegat le radio apa? Iya Aja naik longkli gawa dia, baru mau Oh nyampa Bang, ini Ron yang bang ya? apa? mana lirik pukul bang pegawai siar nan rona gumur nan dok pukum, odeng gumur, kucip pegawai siar gumur, pun beri dengar wajian tujuan rapi pun yang jaga dong, tujuan hanya tapu cuma si put sekarang bangun apa gagal dia, kucip apa gagal dia, dia lupa gagal dia, radio jipat mas, dia iru mau, kucip apa gagal, bang pegawai siar kucip apa gagal, dia lupa gagal dia, bukan ada bau lo nyop, tinggal ada pelapak yang bagaimana awak dah netop bang, bangal netop dah elung kejeleo, mana pengin mukaino, tak kurang. Napa yang kadang-kadang bet suara radio, munggu hang buang mangwai radio alamat boleh dangdung elu. Kesongkan kampung ape kah. Gigak kutuk lepak ju. Ha gara-gara nepua peng di eh dangdung alamat kau okay, munama wai nang ro na ba? Ki ban hamunan. Hey. Awak andang nyemunyu nang ada nepua peng ai be ilmu. Satu rahan lagi wai nang lu, lagau cukup setia. Awak hidung ron pan tu mu. Ai lu dukung Error ni head menghina. Oma memang dia aji dah main dron dah. Jadi demo abang bagi bara dia ojek lomba horonyo. Hanjir ndrimong le bang, nda terbinat to lapak anak mata si jimut yo. Ndak kalau to lapak, amun hanai tung lom, lapak-lapak ju hempau hempau tempat yo. Oma. Hai de kerja le, pekerja mah nak beng. Abu kakuh bukan nak pegah lagi ah. Tak ada dung kita. Mana ni me omel aim nama? Ah. Ajuk le kemah ba. Kecewa. Mana pua? Be baru, enggak ada awak awak di enggak ada petang nanti ya baru dia, yang dia, bang, Radio bang, dia dia bang, bang, dia tak nak mana nak nak nyu lah habis yo janganlah ai jangan io lah dan begol pandio lain begol nak begak io dulu mana mana musyair ni mana mana io begak boleh mendang dia oh jangan lagi ah tolonglah dulu oh baik kau tolong engkau cara dia yo bagi pempen kena ju padu bauy baik empat luar becok laju betul nah awannya dia belapak tolonglah dulu lah mana kat orang dulu kau baik empat luar becok mana empat hidung anak jelas awak begol pu